Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Nabi Wa ashadu an ilaha illallah wa la syarikalah Iqrar abihi wa tawhidah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya Kul Rabbuna Azza wa Jalla Fi Kitabihil Al-Karim Ya Ayuhal Lathina Amanu Attaqu Allah Haqqa Tukatih Wa La Tamutunna Illa Wa Antum Muslimun Ya Ayuhal Nasu Attaqu Rabbakum al Khalaqakum Min Nafsi Wahidah Wa Khalaqa Minha Zawjahah وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا خَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَك Wa ma yutti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan amma ba'd fa inna al-hadithi kitabullah wa khair al-hadiyuh Muhammadin sallallahu alaihi wa wa syar al-umuri wa wa muslimin dan muslimah di manapun berada yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa lisan kita basah untuk memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terbatas. Kenikmatan yang tidak seorang pun di kalangan kita mampu untuk menghitungnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa atakum minkul lima sa'altumu Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha Dan dia Allah Rambul Alamin Yang telah memberikan apa saja yang kalian minta Dan jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah Maka niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya Oleh sebab itulah Di dalam syariat kita Tidak ada perintah tidak ada dorongan dan anjuran untuk menghitung-hitung nikmat Allah karena itu merupakan sebuah kemustahilan. Yang menjadi perkara yang dianjurkan, perkara yang disyariatkan adalah mensyukuri dan mengingat-ingat nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mengapa demikian? Agar kemudian nikmat tersebut senantiasa langgeng bersama kita. Agar kemudian nikmat tersebut terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan janji Allah kepada para hamba-Nya yang pandai mensyukuri nikmatnya. La inshaqartum, la azidannakum, wa la inkafartum, inna adzabilashadid. Jika kalian wahai para hambaku mensyukuri nikmatku maka niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut sebaliknya kata Allah jika kalian kufur ingkar terhadap nikmat tersebut maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga beliau, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelah Kau muslimin dan muslimat Dimanapun berada yang kami muliakan Rahimani wa rahimakumullah Tentunya Di Masa-masa pandemi Yang masih menjadi muti kita di saat ini Sebagai seorang muslim dan muslimah Haruslah pandai-pandai untuk Menyikapinya Jangan kemudian Masa-masa tersebut Dijadikan iblis Dan bala tentarahnya Untuk memalingkan kita Dari beribadah kepada Allah Untuk memalingkan dan Memudarkan semangat kita Di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala Berkata alimam Sufyan Al-Thawri Rahmatullah Sebagaimana disebutkan oleh alimam Abu Nu'aim Dalam kitab beliau Hilya Hiliatul awliya, jilid yang ke-6 Kata beliau Ma nazalu Nata'allamul ilma Ma wajadana Man yu'allimuna Subhanallah Mudah-mudahan ucapan Sufyan al-Thawri alaih rahmatullah ini Kemudian mampu Membakar dan memupuk Semangat kita untuk terus Mempelajari agama Allah Bagaimanapun kondisi Dan keadaan kita kata beliau manazalu nataallamul ilma ma wajadna man yuallimuna kami akan senantiasa terus menerus menuntut ilmu kami akan terus menerus belajar selama masih ada orang yang mau mengajari kami subhanallah baganya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita temukan di sana ada guru-guru kita, ada para masyikh, para ustadz yang mau mengajarkan kita agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan nikmat yang harus senantiasa kita jaga. Ini merupakan nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Ya, keberadaan mereka yang telah membimbing kita untuk senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan kampung akhirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah sesungguhnya keberadaan kita di buka bumi ini bukanlah untuk sebuah perkara yang sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk hidup di dunia ini bukanlah untuk perkara yang tidak mendatangkan kemaslahatan bukanlah sebuah perkara tanpa tujuan seorang muslim, seorang muslimah hendaknya memahami, hendaknya menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia untuk sebuah hikmah yang mulia dan agung. Tidak lain tujuan dan hikmah tersebut adalah untuk beribadah kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mari letakkan perkara ini di hadapan kita. Mari resapi hakikat Penciptaan dan keberadaan kita di muka bumi ini Bahawa kita diciptakan oleh Allah Bahawa kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini Adalah untuk beribadah Memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah SWT Secara tegas perkara ini dijelaskan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quranul Karim Di dalam Firman-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ya, kata Allah Subhanahu tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali ya kecuali liya'budun untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa semata. Subhanallah. Jika kemudian seorang hamba, seorang muslim dan muslimah telah memahami, menyadari perkara ini, Bahawa keberadaan dia, penciptaan dia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada harapnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguh dia pun akan menjadi dan menjadikan prioritas utama dari kehidupannya adalah untuk beribadah kepada harapnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan perkara-perkara yang lainnya sebagai perkara sampingan, bukan sebaliknya, bukan sebaliknya seperti yang Terjadi di sebagian kaum muslimin dan muslimah. Semoga Allah SWT senantiasa memperbaiki keadaan kita semuanya. Mereka menjadikan ibadah tersebut sebagai sampingan dan perkara-perkara yang lainnya sebagai prioritas utama mereka. Hadirkan ayat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wahai kalak tul jin nawal insa illa liyak tidaklah kut kiptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku silahkan untuk kita beraktivitas di kantor di ladang di pertokohan di bidang-bidang lainnya Silahkan, silahkan, silahkan Selama perkara tersebut Tidak bertentangan Dengan perintah Allah Dan Rasulnya Poin yang pertama Yang harus kita jamkan Bersama Kemudian yang berikutnya Dari poin yang kedua Bahwasanya Kita harus sadarkan diri kita jamaah sekalian Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan Bahwasanya ibadah yang kita lakukan tersebut Itu manfaat dan kebaikannya Akan kembali kepada diri kita Bukan manfaatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah, amalan-amalan ketaatan Amalan-amalan soleh tersebut Kembalinya, manfaatnya untuk kita juga Allah enggak butuh dengan ibadahnya kita. Justru ibadah itu kita sendiri yang membutuhkannya. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nas antumul fukara'u ilallah wallahu huwal ghaniul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang Fukara Hamba-hamba yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu Wataala. Hamba-hamba yang senantiasa kekurangan dan Dialah Allah Subhanahu Wataala yang maha gairah dan maha menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu taalaan dalam hadis yang panjang sebuah hadis kunci yang diriwayatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rob Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innamahia a'malakum Wahai hai barahambaku, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan untuk kalian sendiri." Aku mencatatnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan aku akan memberikan balasan dari apa yang kalian lakukan tersebut Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Faman wajada khairan faliyahmadillah Maka barang siapa yang mendapati kebaikan-kebaikan Dari amalan yang telah dia dapatkan Barang siapa yang telah mendapatkan balasan Dari apa yang telah dia lakukan selama di dunia maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa yang kita lakukan jamaah sekalian dari amalan kebaikan Itu bukan karena kekuatan kita Bukan karena daya dan kekuatan kita Tapi murni taufik, kemudahan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya di dalam hadis tersebut disebutkan Falyahmadillah Maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena terwujudnya amalan ketaatan tersebut sekali lagi berkat taufik, kemudahan dan kemudahan dan dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wataala, waman wajadagairazalik falayalumana ilanafsa. Dan apabila dia mendapati sesuatu Selain kebaikan Apabila dia mendapatkan keburukan Maka janganlah sekali-kali dia menyalahkan Kecuali dirinya sendiri Subhanallah Ini merupakan gambaran Yang sangat jelas bahwasanya ibadah tersebut Amalan ketaatan yang kita lakukan tersebut Kebaikannya Untuk diri kita Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah kita ibadahi ataukah tidak Tetaplah Allah Subhanahu wa taala maha besar dan maha mulia. Allah Subhanahu wa taala mendapati para hamba-Nya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, beriman tidak akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimah yang kami muliakan yang harus kita pahami. Kemudian kemudian Tentunya, perkara yang berikutnya setelah seorang hamba tersebut dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang selanjutnya dia dituntut untuk senantiasa istiqomah di atas peribadatan tersebut. Sang hamba dituntut untuk senantiasa kokoh, tegar. Di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan Di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan Bagaimanapun kondisinya Bagaimanapun keadaannya Dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah SWT Orang yang istiqomah tersebut keadaannya cuma satu Lurus ya Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri tidak kemudian tak kalah dia bahagia rajin ibadah, kemudian tak kalah diberikan ujian dan cobaan maka semangat dia untuk beribadah kendor nggak demikian, ya menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Akan tetapi jangan sekalian orang-orang yang istiqomah tersebut, orang-orang yang kokoh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut bukanlah orang-orang yang Senantiasa, ya, bukan orang-orang yang senantiasa tidak pernah merasakan futur di dalam kehidupannya. Ini perkara yang harus kita ketahui, bahwa orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang rajin beribadah itu bukan berarti tidak pernah merasakan futur, tidak pernah merasakan masa-masa kendor di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa berbicara tentang futurnya seseorang tersebut adalah masalah yang pasti akan hadir tanpa ada seorang pun yang mampu mengelak darinya futur ya perasaan kendor ya perasaan menurun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sekali lagi adalah sebuah masalah yang pasti hadir dalam kehidupan seseorang Dan tidak seorang pun mampu mengelak darinya Tadi itu jamaah sekalian kaum muslimin Dan muslimah dimanapun berada rahimani wa rahimahkumullah Telah diberikan Sinyal oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As Radiyallahu ta'ala anhumah Kata junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Abdullah La takum mitla fulan Kana yakumu minal lail Fatarakakiaman lail Wahai Abdullah Jangan engkau seperti fulan Dahulunya rajin Dahulunya semangat Bangun di tengah malam Untuk melaksanakan Solat tahajud Kemudian Dia pun meninggalkan Solat malam itu sama sekali Subhanallah Demikian pula disebutkan Dalam musnad Imam Ahmad Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah menyebutkan Bahawa li amalin sirrah Bahawa setiap amalan tersebut Ada masa-masa semangatnya Dan setiap masa semangat tersebut Ada masa-masa lemahnya Masa kendornya kita untuk Melakukan ibadah tersebut Melakukan amalan tersebut dan juga Jemaah sekalian Masa-masa futur ini adalah Perkara yang manusiawi ya. Semangat kadang naik Kadang turun Itu adalah perkara yang manusiawi Itu adalah perkara yang normal ya. Semangat untuk melakukan ibadah Kadang kita rasakan lagi naik ya. Sebelum dikumandangkan Sholat ya, sebelum dikembangkan azan di masjid-masjid, kita sudah berada di masjid tersebut. Ya. Puasa Senin Kamis kita laksanakan, sholat Duha tidak pernah kita tinggalkan, sholat Lail walhamdulillah rutin kita laksanakan. Akan tetapi terkadang di waktu-waktu tertentu perasaan malas datang menghinggapi kita. Ya. Sekali lagi ini adalah perkara yang manusiawi yang melanda seseorang ya. Yang penting dia menyadari dirinya Kemudian mampu untuk mengarahkan masa futurnya tersebut Di dalam perkara-perkara kebaikan Dia mampu untuk segera mengobati masa futurnya tersebut Yang jadi masalah yang menjadi problem apabila masa futur tersebut datang kemudian kita arahkan ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah yang jadi problem, yang jadi masalah jika kemudian masa futur yang melanda kita tersebut kita biarkan begitu saja Na'udhu Billah ini yang bahaya apalagi kita yang hidup di zaman ini Hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat, dan syahwat, ditambah lagi kita yang hidup di tengah perkembangan komunikasi yang begitu pesatnya, yang terkadang menjadikan seseorang itu hanyut dan tenggelam dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada rohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, para sahabat yang terkenal akan ketulusannya, semangatnya di dalam melakukan amalan kebaikan. Para sahabat yang terkenal begitu semangatnya melakukan ibadah dan menuntut ilmu. Pun pernah mengadukan permasalahan ini kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamzah radhiyallahu taala, beliau pun pernah mengadukan perkara ini kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, ya. wahai Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, nafkah Hamzah. Sungguh sifat-sifat kemunafikan tersebut dirasakan oleh Hanbalah Kaget Nabi SAW ya. Kata Nabi SAW Wa madhak Ada apa itu wahai Kok Kamu mengatakan ucapan yang demikian Bahawa sifat-sifat kemunafikan Tersebut terasa Ada pada diri Hanbalah Kata beliau Rasulullah Ya Rasulullah Nakun indak Tuzakiruna binar wal jannah wahai Rasulullah Ketika kami berada di sisi kamu Dan engkau pun mengingatkan kami Tentang surga dan neraka Ka'annaha hatta ka'anna rakyat lain Seakan-akan surga dan neraka tersebut Berada di depan mata kami Ya subhanallah ketika duduk di majelisnya nabi mendengarkan tausiah mendengarkan untaian nasihat-nasihat nabi Shallallahu alaihi wasallam maka kata mereka seakan-akan surga dan neraka itu berada di hadapan kami ya fa min indik wal eh giliran kami balik ke rumah kami kami tinggalkan majlis engkau wahai Rasulullah Kami kembali bergaul Berkumpul bersama istri Dan anak-anak kami Kami terjun kembali lagi Dalam aktivitasnya kami Nasina kathiran Kami pun Banyak lalainya ya. Lalai lagi kami ya. Ini jamaah sekalian yang Menunjukkan bahwa Perkara futur itu adalah Perkara yang manusiawi. dirasakan dan dialami pula oleh generasi yang terbaik dari kalangan umat ini yaitu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah jemaah sekalian ya di dalam mengatasi problem futur ini kita pun terlebih dahulu harus memahami Gejala-gejala ya, futur itu gimana sih ya, Biar kita bisa mengetahui Ini saya dalam keadaan futur atau tidak ya, Disebutkan di sana banyak tanda-tanda dari futur tersebut Futur itu malas beribadah Malas melakukan amalan-amalan kebaikan kepada Allah SWT Ya. Di antara tanda-tanda terpenting Dari foto tersebut yang disebutkan oleh para ulama Yang pertama Bermalas-balasan dalam melakukan Dan melaksanakan ibadah dan ketaatan ya Dan ini tidak bermakna Dia meninggalkan ibadah-ibadah yang bersifat fardu Karena itu akan lain lagi hukumnya ya. Ini malas dia Bermalas-malasan di dalam Melaksanakan Ibadah dan ketaatan Salah satu tandanya tuh, Makanya kalau ada diantara kita Ya Yang bermalas-malasan Beribadah kepada Allah Tidak bersegera melakukan Amalan ketaatan Maka bisa jadi kita Sedang terkena Penyakit futur ya Malas-malasan Ya tidak bersegera melakukan Amalan kebaikan tersebut Makanya Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Sifat-sifat dari orang-orang munafik tersebut Salah satunya adalah Mereka bermalas-malasan Ketika melaksanakan sholat wa idha ilas sholati, Kalau mereka berdiri Melaksanakan sholat maka mereka pun melaksanakan Dengan cara bermalas-malasan ya Kemudian Tanda dan gejala yang kedua Merasakan Kekerasan Dan kekasaran hati ya. Tanda-tandanya Futur ya. Ketika hatinya Keras Ketika dia merasakan kekasaran ya, Kekasaran hati Ya Tandanya gimana tuh? Hati keras, hati kasar. Di antara tanda-tandanya ketika air matanya sudah sulit menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya, ya. Ketika mata kita ini sudah sulit untuk meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena kurangnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya Karena kita sudah Semakin menipis rasa rindu kita Kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Hati kita tidak tersentuh lagi Ketika diberikan nasihat oh Jangan tidak lagi memberikan manfaat Ketika kita merasakan ketidakhusuan Di dalam solatnya kita Maka ketahuilah di antara perkara-perkara tersebut adalah perkara yang menunjukkan kekerasan yang ada di dalam hati kita. Nah, Na untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara ini. Kalau sampai air mata kita itu sudah kering, tidak mampu lagi untuk meneteskan airnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala seorang mukmin, ya, tak kalah dia berseorang diri mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka akan dengan mudahnya air matahnya mengalir imma karena rasa takutnya kepada Allah akan dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan ataukah karena dia rindu berjumpa dengan rupiah Allah subhanahu wa ta'ala ini orang-orang yang memiliki keutamaan Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu wala'ala wassalamu wala'ala la illa dhilli. tujuh kelompok, tujuh golongan yang akan senantiasa mendapatkan naungan ars Allah subhanahu wa ta'ala Di hari yang tidak ada lagi naungan Kecuali naungan ars Allah subhanahu wa ta'ala Di antara salah satu dari golongan tersebut Kata junjungan kita Nabi Muhammad alaihi wasallam SAW Dan seorang lelaki ya Seorang lelaki yang berada dalam kesunyian, kesendirian Fafal batas aina, kemudian meneteslah kedua air matanya, menetes kedua air matanya karena mengingat kebaikan kebaikan robnya yang selama ini dia rasakan, menangis kedua air matanya karena telah mengingat dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan kepada harobnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia meneteskan air matanya. Karena rasa rindunya untuk segera bertemu dengan Robnya Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kerinduan yang begitu besar untuk segera bertemu dengan Robnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gejala futur yang berikutnya ya perhatian yang besar terhadap dunia. Ini bahaya ya sibuk dengan urusan-urusan duniawi yang kemudian merusak kehidupan akhiratnya. Kesibukan-kesibukan duniawi yang telah menghalanginya untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ingat jamaah sekalian Jangan jadikan dunia ini sebagai prioritas utama kita Jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita jangan Jangan menjadi orang-orang yang tertipu Dunia ini hanyalah salah satu marhala Tahapan dari kehidupan-kehidupan yang telah dan akan Serta yang akan kita lalui Yang telah sedang dan akan kita lalui Jangan tertipu dengan kegemerlapan dunia ini Mari menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang cerdas Yang menjadikan dunia itu sebagai tangga Untuk meraih kebahagiaan yang hakiki Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim Ma'indakum yang fad Wa ma'indallahi Apa yang berada di sisi kamu Dari berbagai macam Kemegahan kesenangan dunia Yang fad akan sirna Berapa lama sih kemegahan tersebut? Berapa lama sih kekayaan tersebut? Berapa lama sih jabatan pangkat dan kekayaan tersebut bersama kita? Berapa lama? Paling lama seumur usianya kita Setelah itu jamaah sekalian Pangkat yang dahulunya kita banggakan Jabatan yang dahulunya kita ulurkan. Harta yang begitu membuat mata kita tertipu, semuanya akan meninggalkan kita. Wa ma'indallahi dan apa yang berada di sisi Rob kamu itulah yang kekal abadi. Subhanallah. Kemudian gejala-gejala berikutnya, ya meremehkan dosa-dosa kecil. Ini bahaya ini. ini gejala Futur yang berikutnya Meremehkan dosa-dosa Kecil ya. Meremehkan dosa-dosa kecil nggak ah, apa-apa Ini kan dosa kecil Gampang kok kita Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Gampang Biar remehkan Akhirnya karena terbiasa melakukan dosa-dosa kecil Maka dosa kecil tersebut pun Menggiring dia Untuk terjatuh dalam perkara dosa-dosa besar Nah, Na'udzubillah Kemudian gejala yang berikutnya Banyak ngomong Pada hal-hal yang tidak bermanfaat Gejala futur nih ya Bahaya Tanpa kita sadari Ya Ketika waktu kita yang telah diberikan oleh Allah Terlebih khusus waktu senggang yang diberikan oleh Allah Yang merupakan nikmat besar Kita salah gunakan Maka di saat itulah penyakit futur datang melanda kita ya, Dimanfaatkan waktu luang tersebut dalam perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan dunia dan akhiratnya kita Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Min husni Islamil maritar kuhumalayain". Di antara tanda kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan tentunya. Ya. Makanya, kau muslimin dan muslimah, mari pandai-pandai untuk memanfaatkan nikmat yang besar ini. Nikmat waktu luang seperti sekarang ini yang kita rasakan Alhamdulillah ternyata wabah tersebut Wabah pandemi 19 ini Jangan selalu kita pandangi sebagai sebuah perkara yang menyesakkan dada kita Akan tetapi mari dong kita pandai-pandai untuk melihat dari sudut pandang Bahwa ternyata ada hikmah yang Allah SWT ingin titipkan dalam wabah tersebut apa itu nikmat waktu luang, alhamdulillah dengan adanya pandemi ini bisa jadi kita lebih banyak waktu bersama keluarga kita, dengan banyaknya waktu luang ini kita pun berkesempatan banyak untuk mempelajari agama Allah, bisa jadi dengan banyaknya waktu luang ini kita pun makin banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat waktu luang nikmat yang besar yang terkadang banyak dilalaikan di antara kita di dalam hadis yang sahih kata Nabi saw nikmatan makmunun fihi nas wal -farah. dua kenikmatan dua kenikmatan yang banyak disalahgunakan banyak tidak disyukuri oleh manusia nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kajja jemaah sekalian sekali lagi kita ingat-ingat bahawa nikmat waktu luang itu adalah nikmat dan segala yang namanya nikmat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahuwataala. Maka mari kita siapkan jawaban kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahuwataala. Wa Ta'ala tersebut ya, Itu berbicara tentang Gejalahnya Sekarang kita melangkah ke Pembahasan yang berikutnya Sebab-sebab Futur, ini juga penting ya Agar kita Kemudian bisa membetengi Diri kita dari yang namanya Penyakit futur ini Apa sih sebabnya Yang pertama kata para ulama Berlebihan di dalam beragama, ya, berlebihan di dalam beragama. Ketika melakukan sebuah ibadah itu luar biasa ekstrimnya, ya, luar biasa ekstrimnya. Ya. Tidak lagi memperhatikan kebaikan dan kesehatan dirinya. Ya. Tengah malam dihidupkan semuanya untuk yang lain. Tidak disisakan untuk dirinya Beristirahat ya. Demikian pula ketika melakukan amalan-amalan Yang lainnya Dia nggak peduli nggak sadar bahwa Keluarga Itu ada porsinya Untuk kita berikan Istri, anak-anak kita Ada porsi Dari waktu yang harus kita berikan Demikian pula tubuhnya Kita memiliki hak atas diri kita. Makanya orang-orang yang berlebihan dalam beragama ini, orang-orang yang berlebihan tak kalah melakukan amalan kebaikan ini sangat-sangat mudah terjatuh dalam penyakit futur ini ya. Padahal agama itu mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, inna din yusrun wala dinah ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah, mudah agama itu. Allah nggak jadikan agama ini sebagai sesuatu yang berat untuk kita jamaah sekalian. Agama itu mudah. Dan tidaklah seseorang itu mempersulit dirinya di dalam beragama kecuali dia akan kalah. Ya, yang paling bagus continue dalam beragama continue di dalam beramal walaupun amalan tersebut sedikit dan kecil nilainya itu yang paling bagus dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada daripada sehari dia baca satu juz dua juz tiga juz kemudian libur lagi sepekan ya nggak tersentuh lagi alurannya. Ya, sehari dua hari dia baca beberapa jus, kemudian di hari ketiga keempat dan selanjutnya futur lagi. Ya, bangun di tengah malam, sepekan dihabiskan, kemudian sebulan libur panjang lagi dari kiamul leil libur panjang dari solat duha. Padahal sekiranya dia mampu menyiasati waktunya tersebut di dalam beribadah, maka sungguh dia akan muncul dan tampil sebagai seorang hamba yang kontinu istiqomah di dalam beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat duha dua rakaat, dua rakaat setiap hari kita lakukan secara kontinu demi Allah itu lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan solat duha delapan rakaat, dua belas rakaat sepekan kemudian libur dua bulan, tiga bulan Na'udhu membaca Al-Quranul Al Karim secara kontinu satu lembar, satu halaman itu demi Allah lebih bagus dibandingkan seseorang membaca Al-Quran satu juz dua juz dalam sehari kemudian libur lagi tidak pernah membaca dan menyentuh mushaf Al-Qurannya dua pekan, tiga pekan Intinya, jamaah sekalian, mari senantiasa berada dalam posisi pertengahan di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sebab yang berikutnya dari sebab-sebab futur tersebut sedikit mengingat akhirat. Ini sebab yang berikutnya disebutkan oleh. Para ulama Sedikit mengingat akhirat Orang-orang ya. yang Banyak mengingat kehidupan akhirat Itu akan membuat Dirinya semakin giat beramal Orang-orang ya. yang Senang Sering banyak Mengingat mengingat Kampung akhirat Itu akan mendorong dia Untuk senantiasa giat Di dalam beramal ya. Karena dia menyadari ia menyadari bahwasanya dunia ini adalah ladang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah tempat untuk kita menanam dan akhirat adalah tempat untuk kita memanen ya. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya dari sebab-sebab foto tersebut bersahabat dengan orang-orang yang rusak, ya ini bahaya. Makanya ketika kita diberikan nikmat bisa bergaul, berkawan, berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka dijaga dan dipelihara nikmat ini. Ya. Nikmat untuk bisa berteman. Berkawan, bersahabat Dengan orang-orang yang selalu Mengingatkan kita dalam perkara ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bergaul, berkawan, bersahabat Dengan orang-orang yang selantiasa Mengingatkan kita akan kampung Akhiratnya kita Ini nikmat yang besar Yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hamba yang dikehendakinya Sekali lagi kalau dikaruniai teman-teman yang baik, sahabat yang baik, maka dijaga. Ya. Dijaga nikmat tersebut, jangan mudah untuk melepaskannya hanya karena perkara sepele. Hati-hati, ya. kata para ulama, mencari teman yang baik itu adalah perkara yang sulit dan melepaskannya termasuk perkara yang mudah. Ya. mencari teman sahabat yang baik itu luar biasa sulitnya akan tetapi untuk melepaskannya begitu mudahnya kok bisa demikian karena setan tidak akan pernah senang setan dan bala tentaranya iblis dan bala tidak akan pernah rida ketika kita itu berkawan berteman dengan orang-orang yang baik dia akan selalu berupaya untuk merusaknya naudzubillah Makanya kepada ikhwah dan akhwat sekalian Rahimani wa rahimakumullah Dijaga nikmat ikhwah ini Jangan sampai karena urusan dunia Jangan sampai karena gesekan-gesekan yang tidak ada kaitannya dengan agama Kemudian kita rusak hubungan tersebut demi Allah jika sekiranya dunia dan segala isinya tersebut diberikan kepada kita untuk ditukar dengan merusak ukhuwah kita, maka kita pun tidak akan pernah untuk rela dan mau menerimanya demi Allah Rabbul Alamin. Ya. Karena begitu indahnya nikmat ukhuwah tersebut. Ya. Kalaulah memang kita harus mengalah, enggak apa-apa. Ngalah demi untuk menjaga ukhuwah tersebut. Kalaulah kita seharus untuk tampil di belakang menjadi orang yang paling belakang apa-apa yang penting ukhuah diantara kita bisa tetap terjaga demi Allah Rabbul Alamin kelezatan ukhuah tersebut lebih lezat dibandingkan dunia dan segala isinya maka, segar, maka sebagai pengingat untuk diri saya dan kaum oh muslimin dan muslimah dimanapun berada jangan sampai kita terus dipermainkan oleh siapa dalam perkara ini jangan kemudian mendahulukan ego-nya kita, jangan Ya, mari kita tunjukkan rasa sayangnya kita, cintanya kita kepada sesama kaum muslimin dengan dasar Allah Subhanahu wa taala. apa-apa, kita harus mengalah dalam beberapa kondisi dan keadaan. Ngalah untuk kemaslahatan bersama, ngalah untuk tetap menjaga kesolidan dan keagrepan dalam ukhuwah tersebut, ya. Sekali lagi untuk mendapatkan teman yang bagus tersebut, termasuk perkara yang sulit, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah mendapatkan dan menganugerahkan kita teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, maka dijaga, ya. Karena kata para ulama, inna sohib sahibun teman itu, sahabat itu sahibun, bagaikan magnet bisa mempengaruhi kita. Kalau teman kita baik Maka pengaruh yang baik yang akan kita rasakan Sebaliknya Jika teman tersebut, sahabat tersebut Adalah orang-orang yang jelek Buruk, akhlak dan agamanya Maka pengaruh jelek Pun akan berimbas Kepada kita Hati-hati Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-imam Abu Daud dalam sunannya Kata junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-mar'u Ala dini khilili, faliyam torahadukum bliman yuk Seseorang itu tergantung dari agama temannya, maka hendaknya setiap dari kalian memperhatikan kepada siapa dia bergaul. Ya, lihat lihatlah. Ya, paling minimal, ya maaf sekalian. Ya. Paling minimal dengan bergaul berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh tersebut kita bisa terhenti dari kemaksiatan yang biasa kita lakukan itu paling minimal paling minimal manfaat efek yang bisa kita rasakan ketika berada dalam lingkungan orang-orang yang baik kita akan ya terhenti ya kita akan melupakan kebiasaan dari kemaksiatan yang kita lakukan dan cukup ini merupakan Faedah yang terbesar yang kita rasakan dengan bergaulnya kita dengan Orang-orang yang soleh tersebut Kemudian di penutupan Dari perjumpaan kita jamaah sekalian Kita akan sebutkan Terapi dari Futur tersebut Penting untuk kita jadikan pegangan Dalam Mengarungi kehidupan Di dunia ini Terapi yang pertama yang disebutkan Yang pertama Menjauhi maksiat dan keburukan Ya sebagaimana ibadah bisa menghindarkan diri kita dari kemaksiatan maka demikian pula ya kemaksiatan itu akan bisa menjerumuskan kita di dalam keburukan demi keburukan ya. kemudian yang berikutnya ya menjaga diri dari sikap melampaui batas Di dalam urusan agama Seperti yang kita sebutkan tadi Salah satu sebab terjatuhnya seseorang dalam kefuturan Adalah sikap ekstrim dia dalam beribadah Maka terapinya apa? Jagah diri kita Jangan sampai terjatuh dalam sikap ekstrim dan melampaui batas dan terlalu menyusahkan diri kita dalam urusan agama dalam beribadah. Pernah tuh di suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah masjid, kemudian mendapati ada sebuah tali. Ya, maka Nabi pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada apa ini? Untuk apa tali ini? Kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah tali yang digunakan oleh fulana Apabila dia ngantuk beribadah sholat Maka dia pun berpegang Dengan talih tersebut Maka didasehati oleh Nabi SAW ya, Kalau ngantuk Kalau sudah capek ya tidur Jangan dipaksakan Karena bahaya Seseorang yang beribadah Dalam keadaan tidak konsentrasi Justru malah keburukan yang akan keluar dari Ucapan-ucapannya Kemudian yang berikutnya dari terapi putur tersebut hendaknya kita senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang baik akhlak dan agamanya Ya pilih dari mereka-mereka orang-orang yang soleh orang-orang yang baik Orang-orang yang belum aja ngomong, baru kita lihat sudah mengingatkan kita akan Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengingatkan kita akan kampung akhiratnya kita. Kemudian, ya terapi yang berikutnya dari terapi foto tersebut senantiasa menghadiri majelis ilmu. Yang paksakan dirinya kita. Kalau sudah merasakan gejala-gejala foto tersebut, maka jangan ditambah lagi dengan malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Dilawan, diterapi dengan duduknya kita ke dalam majelis tersebut, karena dengan duduknya kita dalam majelis ilmu, bisa jadi ada satu ucapan, ada satu faidah dari ilmu tersebut yang akan kemudian mengembalikan semangat kita yang kendor tersebut. Mengingatkan kita tentang pelajaran yang terlupakan tersebut, dengan duduknya kita dalam majelis ilmu tersebut, maka iman kita pun kembali bangkit ketika sudah mulai merasakan kekendoran tersebut. Makanya jamaah sekalian, sekali lagi, mari senantiasa kita semuanya, kaum muslimin dan muslimah, menghidupkan waktu-waktu kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama Allah subhanahu Buat kemudian yang berikutnya adalah sering bermuhasabah diri sering-sering kita ya mengingat-ingat dan memperhitungkan amalan-amalan kita selama ini jangan mau dikalah dengan seorang pedagang yang setiap harinya sebelum ya ataukah setelah tokohnya ditutup dia melakukan perhitungan yang begitu detailnya untuk Masukan yang dia dapatkan Labah yang dia dapatkan Ataukah rugi yang dia hasilkan Di saat itu Kita sebagai seorang muslim dan muslimah Harus lebih Dibandingkan pedagang tersebut Ya, Di malam harinya Mari kita bermuhasabah diri Ataukah di setiap waktunya Mari kita bermuhasabah diri Apakah dari waktu sehari tersebut Amalan-amalan kebaikan Yang kita lakukan Itu lebih banyak lebih domestik nasi dibandingkan perkara-perkara yang terkadang kita terjatuh, sadar, atau tidak, dalam perkara yang tidak mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang berikutnya, ya senantiasa membayangkan nikmat surga dan azab neraka. Ini juga merupakan tips yang sangat jitu, terapi yang sangat bagus untuk mengobati rasa futur tersebut. Ingat bahwa untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik, amalan kebaikan telah dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk orang-orang yang bermalas-malasan beribadah, orang-orang yang kufur terjatuh dalam kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan mereka azab yang begitu mengerikan dan semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya dan tentunya kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan, kekhilafan, lahir dan muncul dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Dan saya beristighfar atas kesalahan tersebut. Wa akhirun da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha ilan tas takfiruka wa'atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita lanjutkan dengan sesi tanya, -tanya jawab insyaallah ta'ala <Sess -tanya> Masyaallah, nah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan yang masuk. Katanya Ketika kita lupa beristighfar, ketika melihat wanita yang bukan mahram, apakah termasuk tanda futur dan kerasnya hati? Ini pertanyaan yang bagus, ya. Ketika kita lupa beristighfar, melihat wanita yang bukan mahram, apakah termasuk tanda futur dan kerasnya hati? Diperhatikan jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada yang kami muliakan Rahimani wa rahimakumullah Bahwa pandangan kepada orang-orang yang bukan mahram kita itu terbagi dua Yang pertama pandangan yang pertama ya Pandangan pertama dia berjalan kemudian tanpa sengaja Dia melihat wanita yang bukan mahramnya Aurat dari wanita tersebut maka apabila dia lakukan tersebut Tanpa sengaja Kemudian dia tundukkan pandangannya Maka ini Insya Allah Ta'ala Tidak termasuk bagian dari dosa Ya, Yang kedua keadaannya Apabila dia melihat Pemandangan dari wanita-wanita yang bukan mahromnya, Dari wanita-wanita yang tidak halal Untuk dia lihat Di pandangan pertama tersebut Ya, dia kemudian tidak memalingkan matanya, tidak menundukkan pandangan matanya, malah dia mengikuti selanjutnya kepada pandangan yang berikutnya, maka inilah yang berdosa. Makanya di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, ya wahai Ali, sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama ya bahwa pandangan pertama itu tidak mengapa ya ya wajar terkadang terlihat tanpa kita sengaja ya akan tetapi pandangan yang berikutnya itu bukan untuk kamu lagi jangan diikuti ya segera kita tundukkan pandangan tersebut jangan diikuti kenapa karena pandangan mata tersebut merupakan salah satu Panah-panah dari iblis ya. Jatuhnya seseorang ke dalam perzinahan Na'udzubillah Awal muda Cikal bakalnya Itu bermula dari pandangan mata Subhanallah ya. Makanya Subhanallah Begitu indahnya Islam ini Begitu muliahnya Al-Quranul Karim yang telah menuntun kita di dalam menutup celah-celah yang seperti ini celah-celah yang akan menjurumuskan seorang hamba dalam perkara kemaksiumin absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azla askalahum katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mu'minin hendaknya mereka menundukkan sebagian dari pandangan matanya Enggak semua pandangan mata tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua pandangan mata itu disuruh tundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi konteks ayat tersebut min yang menunjukkan tab'idiyah yang menunjukkan sebagian tundukkan sebagian pandangan kalian. Tidak semua pandangan harus kita tundukan terhadap istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara perempuan kita, dan mahram-mahramnya kita terhadap wanita yang hendak kita nikahi ketika melakukan ya, hibah. Diperbolehkan, ya, diperbolehkan dalam syariat ini. Makanya, di dalam konteks ayat tersebut, Allah menyebutkan min min abu sawrihim, sebagian dari pandangan kalian. Ya, kenapa? Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ya, ta'ala menyebutkan perkara yang paling pertama menundukkan pandangan dulu. Qul lil mu'minina ya gubdu min abasarihim wa yahfagu furujahum. Dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Ayat ini konteksnya tidak Memerintahkan, Allah tidak Perintahkan kita untuk menjaga kemaluan dulu, kemudian menjaga Pandangan mata kita, ternyata ada rahasianya Yang disebutkan oleh para ulama Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita terlebih dahulu Untuk menjaga dan menundukkan Sebagian pandangan mata kita Kemudian memerintahkan kita untuk Menjaga kemaluan kita, ternyata Ada rahasianya, apa itu? Kata para ulama, karena dengan menu menundukkan sebagian dari pandangan mata kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah maka dengannya seorang hamba akan mampu untuk menahan dan menjaga kemaluannya dari situlah kata para ulama pula bahwa kebajakan zina tersebut bermuncul dan bermula dari pandangan mata yang tidak terkontrol. Na'udzubillah. Jemaah sekalian mari kita terapi. Penyakit kronis ini Tidak yang berkeluarga Tidak pula bagian bujangan Ini merupakan penyakit yang kronis yang harus kita sembuhkan Ngapain kita lihat wanita yang tidak halal untuk kita lihat Pertama sudah berdosa kita Kedua malah lebih sakit hati Kenapa? Kita nggak miliki? Ya, semakin dilihat semakin berdosa, semakin dilihat semakin sakit hati. Ya, karena apa? Dipermainkan oleh Shaitan. Sekali lagi itu penjelasannya bahwa ya bahwa pandangan itu terbagi dua. Yang pertama pandangan yang pertama maka itu sah sah saja. Dan insya Allah Ta'ala tidak berdosa Yang jadi masalah kalau pandangan pertama tersebut Dibarengi dengan pandangan kedua dan ketiga Orang-orang yang sudah berkeluarga maka diingat, diingat ya Bahwa bagaimanapun cantiknya istri kita Kalau kita belum mampu menahan pandangan mata kita Maka kita tidak akan mendapati istrinya kita sebagai wanita yang tercantik Sebaliknya, kapan seorang lelaki suami mampu menahan pandangan matanya Mampu menundukkan pandangan matanya Dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Maka disitulah dia akan mendapati istrinya sebagai wanita yang tercantik yang berada di hadapannya Para jomblo, para anak-anak muda harus dihadirkan bahwa semakin kita mampu menahan pandangan mata kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah maka Insya Allah Taala Allah pun akan menanggunggrahkan dan memberikan kita wanita-wanita yang soleha, wallahu taalaalam, barakallahu fik. Juga sebelum pertanyaan di situ, beneran setuju ya? silahkan, barakallahu fik. Ya dipersilahkan bagi kaum uh, muslimin dan muslimah yang ingin bertanya langsung Kalau nggak ada, ini ada masuk nih. Pertanyaan dari Nurul Hikmah Katanya, Bismillah Ustaz Saya sendiri sering merasa futur Apalagi sebagai seorang wanita Tiap bulan mengalami haid Ditambah lagi dengan keluarga, teman-teman Dan lingkungan yang jauh dari sunnah Sedangkan saya tidak memiliki teman-teman yang baik apa yang harus kita lakukan, sedangkan diri kita berkeadaan sendiri seperti ini? Masya Allah, ini pertanyaannya bagus. Ya, gimana tuh? Ya, terkadang kita merasa futur, apalagi seorang wanita yang terkadang di masa-masa haid datang tidak lagi bisa sholat, ya, dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Puasa Senin Kamisnya harus terputus, ya kita katakan di dalam kondisi seperti ini ya, terlebih khusus para wanita, ya ketika datang bulan melanda, ya, masa haid tiba maka ya, mari sibukkan diri kita dengan amalan-amalan. Amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan yang tentunya tidak dipersyaratkan di situ bersuci. Ya. Kalau sholat, puasa, ya tentu nggak akan bisa dilakukan oleh wanita haid, akan tetapi. Ibadah-ibadah yang lainnya, seperti berpikir kepada Allah, kemudian menuntut ilmu agama, baik secara live ataukah mendengarkan ceramah-ceramah online, membaca buku-buku itu, semuanya adalah bentuk-bentuk ibadah yang biasa dilakukan ketika di masa-masa haid. Makanya, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita. Bahwasanya untuk terapi futur ini juga, ya, ketika futur melanda tersebut, jangan sampai masa tersebut kita isi dengan perkara-perkara yang semakin menjauhkan diri kita kepada Allah, ya, kata Nabi tadi, apa? Bahwa setiap amalan tersebut ada masa-masa semangatnya Dan setiap masa semangat tersebut ada masa-masa kendornya Maka barang siapa yang masa-masa futurnya tersebut Dia arahkan, dia alihkan kepada sunnahku Melakukan amalan-amalan kebaikan tidak semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh dia akan beruntung. Sungguh dia akan selamat. Sebaliknya. Apabila masa futur tersebut datang. Dan dia habiskan. Dia arahkan. Dia barengi. Dengan selain sunnah Rasulullah s.a.w. Selain dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Maka sungguh dia akan hancur. Sungguh dia akan binasa. Ya Kalau merasa nggak semangat lagi. Misalkan. Sudah merasa kendor untuk melaksanakan sholat duha yang selalu dia kerjakan, 12 belas rakaat, delapan rakaat. Ya, alihkan dengan apa? Membaca Al-Quran, ya, dialihkan dengan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Artinya apa? Ketika foto tersebut, dia selalu masih dalam kondisi-kondisi yang baik. Itu yang diharapkan. Kemudian, ya, kalau memang kita jauh dari... Kalau teman-teman kita, keluarga, lingkungan kita Berada jauh dari lingkungan sunnah Maka disitulah cobaan tersendiri buat kita ya. Bahwa untuk menjadi orang yang istiqomah Untuk menjadi orang ahlu sunnah itu nggak harus selalu hidup bersama-sama ya. Bahkan di tengah kesendirian kita itulah Disitulah Allah Subhanahu SWT ingin menguji keistiqomaan dan kejujuran kita dalam beragama, ya. makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu beliau mengatakan, ya, ketika menerangkan definisi al-jamaah al-sunnah wal-jamaah siapa itu, beliau mengatakan man fakal hak ahlu sunnah itu adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, walaupun dia berada seorang diri. Walaupun dia hidup seorang diri ya. Semakin kita jauh dari lingkungan sunnah Atau teman-teman dan keluarga yang sunnah Maka disitulah dituntut kita untuk lebih Bisa istiqamah ya. Bisa untuk senantiasa terus mempertahankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan hanyut dengan keadaan dan kondisi. Ketika bertemu dengan teman-temannya semangat beribadah. Ketika berada seorang diri malas beribadah. Enggak sekali lagi seorang Muslim dan Muslimah keadaannya satu. Istiqomah semangat beribadah tak kalah ramai maupun sepi tak kalah bahagia maupun tak kalah sedih wallahu taala alam barakallahu fik jadi sekali lagi nurul hikmah sang penanya tetap ya tetap untuk senantiasa istiqomah di atas agama Allah dan jangan pernah lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wahai allah Zat yang membolak-balikkan hati Kokohkan hatiku Kuatkan hatiku Di atas agamahmu Jangan lupa nurul hikmah Demikian pula para jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada Jangan lupa untuk terus berdoa Meminta keistiqomahan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fik Wallahu tala'alam Nah Saya juga sudah ada yang ada Perluan suara kepada Allah Silakan, silakan. Yang di tangan silakan Anma. Subhanallah. Ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Fodol. Makang aja, makang aja, jasap. Atas kesempatan memberikan, memberikan. Yang anak, yang anak bertanya mengenai. Uh, kerabat atau keluarga yang berada dalam kemaksiatan, kemudian uh, kami uh, berniat senantiasa untuk mengajak dalam kebaikan. Akan tetapi uh, kerabat atau keluarga tersebut merasa dihakimi atas apa yang uh, atas apa yang dilakukannya dan merasa banyak perubahan dari kami karena semakin semakin kami mengajak kepada kebaikan, semakin uh, kerabat atau keluarga ini merasa dihakimi atas tindakan kami. Uh, ya, kemudian, suatu saat, uh, kerabat atau keluarga tersebut meminta bantuan kepada kami. Uh, akan tetapi, maksud dan tujuan kami uh, ingin membantu, hanya saja dengan memberikan syarat agar uh, keluarga dapat ini. Untuk tidak melakukan kepermasyaratan tersebut lagi Artinya kami ingin membantu dengan syarat e, Beliau segera kembali ke jalan yang benar Yang ingin saya tanyakan, apakah e, Tindakan yang kami lakukan ini sudah benar atau bagaimana Ustaz? Ya, Masya tidak Allah, kemahsyatat Allah. Kemahsyatat. Baragallahu Fiq Sang penanya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya Pertanyaannya saya rasa cukup jelas dan tidak mengapa saya ulangi Biar yang lainnya bisa mengetahui Gimana itu. ya sikap kita Ketika ada keluarga, kerabat Yang apabila kita tegakkan hujan, nasihat Masukan-masukan Mereka merasa kita menghakimi mereka ya Gimana sih sikapnya kita Dan apabila mereka minta bantuan Apakah kita harus memberikan persyaratan Agar mereka mau menerima nasihat tersebut Ini pertanyaan yang mungkin juga Tidak hanya sang penanya yang merasakannya Tapi bisa jadi Di sana ada kaum muslimin dan muslimah Juga mengalami Keadaan dan kondisi yang sama Jadi yang pertama Yang harus diketahui Bahwa kewajiban Melaksanakan amar ma'ruf Nahimungkar itu Adalah kewajiban setiap individu Muslim dan Muslimah ya, tentunya sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Ya. Tidak semua kemungkinan, kemudian yang namanya kemungkaran tersebut harus serta-merta kita rubah ya. hanya dengan bermodal semangat belaga. Tidak demikian di sana ada aturan-aturan. Kaidah-kaidah yang telah disebutkan dan dipaparkan oleh para ulama di dalam mencegah kemungkaran tersebut. Di antaranya, ya orang-orang yang ingin mencegah kemungkaran tersebut harus berada di atas ilmu, mengetahui, yakin bahwa memang perkara tersebut adalah perkara yang mungkar dari tinjauan syariat, bukan kemungkaran yang menurut dia tapi harus dengan kacamata islam ya, difonis oleh syariat ini sebagai sebuah kemungkaran kemudian ketika dalam menegakkan Amar Ma'ruf Nahimungkar tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dan sana masih banyak lagi tentunya aturan-aturan dan kaidah kaedah yang telah disebutkan oleh para ulama itu perkara yang pertama Perkara yang kedua, bahwa yang namanya kemungkaran bagi orang yang melihatnya, maka hendaknya dia merubahnya dengan kekuatannya, dengan tangannya, dengan pangkat dan jabatannya, jika dia memiliki kesemuanya itu, ataukah dengan lisannya, kalau dia tidak memiliki kekuatan dan itu telah digambarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fabi lisani wa illam yastati' fadi qalbihi wa dhalika adhafu aliman barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya hendaknya dia merubahnya dengan tangannya kekuasaannya Kedudukan yang dia miliki Kalau nggak mampu maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut Dengan lisannya berupa nasihat-nasihat Dan ucapan-ucapan yang baik Kalau nggak mampu maka cukup dia mengingkari dengan hatinya Dan itulah selemah-lemahnya iman Kemudian perkara yang berikutnya Yang harus kita pahami Bahwa kewajiban kita hanyalah segedar untuk menyampaikan Mengingatkan mereka memberikan nasihat Akan kemungkaran yang mereka lakukan Adapun hidayah Itu di tangan Allah SWT Bagaimanapun kita berupaya Untuk merubah mereka Kalau Allah meng tidak menghendakinya Maka tidak akan terjadi Ya, Jangankan kita Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Begitu semangatnya Untuk memberikan hidayah kepada pamannya Kol, ya amik kol lah ilahilallah kalimatan wajulah kami di detik-detik kematian paman beliau Abu Talib, ya Nabi saw mengatakan ya pamanku ucapkanlah ilahilallah ucapan perkataan yang dengannya akan membawanya sebagai hujah di hadapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Toh paman beliau Meninggal di atas kekafiran Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi Bahwasanya tugas kita hanyalah menyampaikan nih walau ayah, sampaikan saja Tentunya dengan cara yang baik Tentunya dengan melihat kondisi dan keadaan Sampaikan saja masalah diterima ataukah tidak itu hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sudah pahami ini maka ketika kita memberikan nasihat tersebut kemudian tidak diterima maka jangan berkecil hati jangan kemudian kendor dan tidak mau lagi menegakkan yang namanya kebenaran terus yang namanya nasihat tersebut kita berikan bukan cuma sekali dua kali tidak akan tetapi nasihat ya perbuatan dan anjuran untuk amar ma'ruf nahi mungkar tersebut terus kita lakukan ya terus kita lakukan sekali lagi hidayah di tangan Allah subhanahuwataala inna kalatah diman ahbabta walakinna Allah ya dimayyasha wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau sekali-kali tidak akan bisa memberikan hidayah hidayah itu taufik kepada orang-orang yang kamu kehendaki yang kamu cintai akan tetapi Allah subhanahuwataala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya jadi dipahami itu ya kemudian ya kemudian apabila ada keluarga kita yang ingin meminta bantuan kepada kita, apakah kita harus memberikan persyaratan demikian? Ya, tidak harus. Ya. Tidak semua momen, tidak semua pertemuan kita dengan keluarga itu kita jadikan sebagai momentum untuk berdakwah, tidak. Ya, ada kalahnya kita jadikan momentum tersebut hanya sekedar untuk bercengkramah dengan mereka Untuk menjinakkan hati mereka Untuk menjadikan hati-hati mereka itu merasa adem tentram bersama kita Ya, Ini juga perkara dan poin yang harus kita perhatikan bahwa manusia itu nggak sama Jangan selalu memposisikan manusia itu sama dengan kita Setiap bertemu harus ceramah Setiap bertemu harus kita nasihati Jangan demikian Ada saatnya kita bercengkrama dengan mereka Hanya sekedar untuk menjadikan hati mereka itu Merasa tenang dengan kita Merasa nyaman kepada kita Dan ini juga merupakan bagian dari strategi dakwah ya, Strategi untuk menyampaikan nasihat Biarkan mereka dulu merasa aman Nyaman, adem, tentram Dengan kita, kalau mereka sudah Senang dengan kita Kalau mereka sudah nyaman dengan kita Maka di lain kesempatan Tak kalah kita berikan nasihat Maka insya Allah ta'ala dengan mudahnya mereka akan Menerima nasihat tersebut Ya, jangan selalu Biarkan kita tolong mereka Kita tolong mereka sesuai dengan kemampuan kita Dan bisa jadi perbuatannya kita itu Akan menjadi Nilai poin tersendiri buat mereka Bantu mereka Dari apa-apa yang kita sagupi dan namanya nasihat Pun di satu sisi Terus kita tegakkan Ala alam, fik. Jadi sekali lagi, perbuatan itu juga merupakan bagian dari dakwah, bagian dari dakwah. Dakwah itu nggak selalu dengan ucapan, tapi dakwah itu pun bisa kita realisasikan dan berikan dengan bentuk akhlak yang mulia, perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan kata para ulama, bisa jadi perbuatan tersebut, akhlak tersebut, lebih mengena di hati orang yang kita ajak, orang yang kita dakwai dibandingkan seribu satu macam kata yang kita rangkai untuk menasihati mereka Wallahu ta'ala a'lam, Barakallahu fiqh Pertanyaan terakhir uh, Masih ini, pertanyaan langsung Sudah ada yang nak ketahan Silakan Barakallahu fiqh Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bertanya, saya. Ya, silakan. Baraga lagi. Kalau ada teman kita, saudara kita yang sedang kontrol, terus dia bilang perkara yang biasa yang futur, betul, saya. Bagaimana yang di dalam konsert dan sebaiknya Ustaz? Masya apa yang mungkin bagaibu itu Ustaz? Ya, Masya Allah. Gimana ya. itu pertanyaannya ya, kalau.. Bagaimana? Ya, Barakallahu Fiq. Kasian apa yang mungkin bagaibu Ya, Masya Allah kata langsung kepada kita, saya ini sedang futur, gimana sikapnya kita? sikapnya kita yang pertama adalah menasehati dia ya, nasehati dengan nasihat-nasihat kebaikan rangkul dia agar kemudian bisa bangkit lagi dari rasa futur yang melanda dirinya ya dinasehati, diingatkan tentang keutamaan-keutamaan ibadah, diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diperuntukkan kepada orang-orang yang gemar beribadah, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau ada teman yang futur sekali lagi, kita rangkul, kita nasihati, ya. jangan kemudian dicelah. Ini perkara yang penting. Kalau ada teman yang futur jangan dicelah ya, jangan diejek, jangan dipojokkan. Karena perbuatan kita ketika mendapatkan teman yang futur kemudian kita ejek, kemudian kita pojokkan itu sama halnya kita membantu setan untuk membinasakan temannya kita. Ya, dirangkul, dinasehati dengan hikmah dengan ucapan-ucapan yang indah. Kemudian perkara yang berikutnya, jangan lupa doakan teman tersebut. Ya, itu sebagai bukti cintanya kita kepada dia. Doakan walaupun dia tidak mengetahuinya. Doakan, ya Allah, berikan keistiqomahan kepada kepada sahabatku tersebut, didoakan kebaikan untuk teman tersebut. Masya Allah. Ya, sekali lagi itu yang bisa kita lakukan Selain itu, kita ingatkan lagi teman tersebut Untuk senantiasa semangat menuntut ilmu agama Ya, Semangat lagi menghadiri majelis-majelis ilmu Jangan sampai masa futurnya tersebut Kemudian dia pun semakin jauh dari majelis ilmu Semakin jauh dari teman-teman yang baik Itu musibah di atas musibah. Kalau sudah futur malas lagi belajar agama. Kalau sudah futur nggak mau lagi bergaul dengan teman-teman yang baiknya sahabat-sahabat yang solehnya itu sekali lagi musibah di atas musibah. Wallahu taalaalamin. Barakallofi. Ya ini ada pertanyaan di sini yang masuk. Ya Bismillah Ustad. Kami orang tua Bagaimana menghadapi anak-anak yang terlihat seperti futur ya. Poin yang pertama yang harus diketahui Bahwa orang tua itu merupakan penanggung jawab dari amanah Yang telah dititipkan oleh Allah berupa anak-anak Anak itu adalah nikmat, Anak itu adalah amanah dari Allah SWT Wa Satu sisi Ketika kita mendapati Anak-anak kita Maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Ternyata banyak dari pasangan Suami istri itu yang tidak Dikaruniai anak-anak Ya, Ini kalau kita Sudah rasakan Dan kita sudah menyadari Bahwa anak tersebut merupakan nikmat Maka tak kalah Ada perasaan jengkel Ada perasaan kesel Terhadap anak-anak kita maka, dengan kesadaran kita bahwa anak tersebut merupakan nikmat paling tidak bisa mengobati rasa kesalahan tersebut, bayangkan di antara pasangan suami istri dengan relahnya mereka mengeluarkan puluhan, ratusan juta hanya dalam rangka untuk mencari dan meraih yang namanya anak keturunan. Ya, lah kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat tersebut dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lillahi mulku samawati wal ardh. Dan dialah Allah pemilik langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur au yuzawijuhum dhukran wa inatha wa yaj'alu may aqima dan dialah Allah yang menganugerahkan pada setiap pasangan suami istri tersebut anak perempuan, anak laki-laki ataukah anak kembar dan Allah menjadikan pasangan suami istri tersebut diantara mereka ada yang mandul alias tidak memiliki anak keturunan. Ayat ini tegas dan jelas menjelaskan kepada kita bahwa anak tersebut merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi Anak yang merupakan nikmat Juga merupakan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak Akan dimintai pertanggungjawabannya Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman Jagah diri kalian dan jaga keluarga kalian Istri, anak-anak kalian Dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian Dari dahsyatnya api neraka Inilah tugas yang paling berat Tugas yang paling mulia Yang diemban oleh orang tua Terlebih khusus oleh sang ayah ya, Tugas terbesaratnya Tugas termuliahnya Menyelamatkan istri dan anak-anaknya Dari dahsyatnya ati neraka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait anak-anak kita, maka tugas orang tua hanyalah mengarahkan, hanyalah mendidik mereka sesuai dengan arahan syariat ini. Ya, adapun tak kalah mereka menyimpang, maka tidak ada daya dan kekuatannya kita. Itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita selaku orang tua hanyalah mendidik mereka, menasehati mereka, mendoakan mereka. Ya. Ketika melihat anak-anak tersebut dalam keadaan Ya Mau futur Maka segera rangkul mereka Segera nasihati mereka Dengan nasihat-nasihat yang baik ya Doakan mereka Rangkul mereka Sekali lagi Itu sebatas apa yang bisa lakukan Sebagai orang tua lah Kalau nanti mereka Setelah kita nasihati Setelah kita doakan Dalam doa-doa terbaiknya kita Kemudian mereka menyimpang Maka tidak ada Kekuatan kita Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan Kecuali sebatas itu saja jadi kalau melihat anak-anak tersebut sudah mulai ke arah futur, maka segera rangkul mereka, nasihati mereka dengan cara-cara yang baik. Dan jangan pernah untuk melupakan mereka dari doanya kita ingat. Doa orang tua terhadap anaknya adalah doa yang mustajab, yang sangat-sangat memungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Barakallahu fiqh. Jangan banyak pertanyaan Apa, -apa terus sudah yeah. uh, Kita, kita kita cukupkan sampai di sini Insya Allah ta'ala kita akan berjumpa di lain waktu Insya Allah ta'ala barakallovic tentunya sekali lagi kebenaran hanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala wal ilmu Indallah ilmu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga pertemuan kita yang singkat di malam hari ini bisa memberikan kebaikan pencerahan untuk kita semuanya dan kepada kaum ke muslimin dan muslimat dimanapun berada nasihat untuk pribadi saya sendiri dan untuk semuanya agar senantiasa Semangat ya, Menuntut ilmu agama Allah Walaupun kita berada dalam Kondisi pandemi sekarang ini ya. Terus nantiasa menjaga Keistikomahan kita Dalam beribadah Dan di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan Wa akhirun da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahum bihamdik Ashadu an la ilaha ilan Tastakfiruka wa'atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah. <laughs>